Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Leslar Family Di kabar pertama persahabat Tentunya kita awali dengan postingan video Bunda Lesti tiga jam yang lalu di story-nya persahabat Bunda Lesti tentunya mengucapkan Selamat berpuasa Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan mudah-mudahan Ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT Amin Dan tentunya Bunda Leslie Kejora juga menyampaikan Kita semuanya harus saling memaafkan Tuh persahabat Mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan lancar Amin Dan semoga berkah barokah Dan rezekinya selalu diberikan kelancaran Kemudian persahabat selanjutnya Yang belum mampir ke channel Youtube Lestor Entertainment Yuk gaskin Terus kita mampir, dukung karya-karya terbaik dari Le. Tontonnya sampai habis, ya. Masya Allah, banget nih. Abang L lagi nggak bisa cicing, katanya. Kata bundanya diselawatin sama Papa, langsung ceria dan gemesin. Masya Allah, diselawatin para Ya, langsung ikut selawat Ini anak pintar, ini anak. Sungguh-sungguh menggemaskan Masya Allah Saya selalu untuk Leslar family Semoga selalu bahagia Rumah tangga dan keluarga Amin Kemudian persahabat berikutnya Ini ada momen yang Tentunya membuat kita juga terharu sekali Masya Allah B.B.L Ini masih bayi Sudah cium hajar aswat sahabat Bahagia terus terusnya untuk Keluarga kecil Leslar Hanya doa terbaik Pokoknya selalu kita berikan Mudah-mudahan Niat baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik Semoga diberikan kelancaran persahabat Dan tentunya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian kita lihat di plot ini <coughs> Kemudian kita lihat juga persahabatnya Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Sulis 271 Alhamdulillah ya Allah perjuangannya dua anak ini semoga langgang pernikahannya Amin. Ada juga tanggapan dari Firman Syahdita. Aku tadi nonton vlognya penasaran itu Abang El ikut digendong bunda Enggak Pasti umh hajar aswad. Alhamdulillah katanya persahabat kita lihat nih. Jawaban dari Meta 1245 digendong kok, coba lihat lagi kelihatan tangan sama kepala abang Alhamdulillah, Masya Allah, persahabat Abang Fatih tentunya ikut cium Hajar Asmat digendong oleh Bunda Lesti Sehat selalu untuk kalian Kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan pastinya Berikutnya, persahabat, kita simak juga Harici Dukal, vitamin kemarin persahabat ya BBL, barengkah Sasha Masya Allah banget nih sudah siap untuk nyanyi nih persahabat ya Ini gayanya cool banget persahabat Masya Allah, bener-bener nih bayi Ini aktif banget persahabat Gayanya aja sudah cocok banget nih Gaya sudah siap nyanyi nih persahabat ya Ini selalu membuat kita bangga Selalu membuat kita bahagia sekali Luar biasa Kemudian juga persahabat berikutnya, simak juga nih judulkan Abang El. Ini juga salah satu bukti kepinterannya Abang Fatih. Ketika dipinta makanan atau minuman oleh Kak Sasha, BBL langsung memberikan persahabat. Masya Allah, selesai so banget ya mereka. Ini juga salah satu bukti bahwa BBL bener-bener cerdas. Kita simak beberapa tanggapan komentar. Di antaranya persahabat dari akun Hakaniati, Masya Allah tebarakallah Lihat kakinya yang bikin gemes Gaya udah kayak anak gede Cara kaki yang satu ditaruh di atas Kaki yang satunya lagi Masya Allah bikin puasa kita hari ini Gak kerasa lihat tingkahmu yang semakin menggemaskan Saya selalu Abang Fatih Kesayangan bersama pandanya Amin Allah ma'amin Masya Allah Luar biasa banget ya, <laughs> emang gaya BBL ini cool banget nih. sahabat kemudian selanjutnya kita lihat outfitnya Papa B ini. ya, outfit Papa Bilar yang dipakai kemarin saat nonton bareng, dimulai dari harga baju kaos para sahabat. Ini mereknya Gucci dibanderol 6.927.000 rupiah Dan untuk harga sandal yang dipakai oleh Papa B Ini harganya mencapai 5.472.000 rupiah Harga yang sangat